Kenapa nggak pulang? Ya, ilmu begini, mat. di sini, Pak. Nimbaimu di Jawa. Iyalah, pasti. <laughs> Kenapa? Emang di Makassar nggak ada ilmu? Ilmu ada. Terus, ya kamu ingin cari cewek pasti di sini. Sini kan ceweknya cantik-cantik. Tutup, tutup, tutup tumbas tumbas kencang ya mas tumbas kenapa? tumbas semangko. sing bunti tambahin sing gede bosin cilik, sing gede lima molas, sing cilik iki sepuluh hewu lah aku pilih singgedi aih mas nambah dua titik oleh gede gak sak keluarga sing ini gimana sing di itu iki sing cili iki semongko inul mas, mas ini singgedi singgedi limolas mas singgedi wis murah, mas sama yang tuh kuning jopo gak oleh limolas wes sama yang jopo era apa ah udah cuma mangai bu mas cuma <tuh> mangai bu jundales semongko tomas mas, mas. Gedang awes, gedang lima ngewui, singi kilo, Morlin, gedang Morlin, wui, lima ngewui, tidak apa apa sampean jebok loro, tidak apa apa, tidak apa apa, wes, sampean jebok ya? Oke, okay. sur mas. nah terus aku juga pilih mas kalau ada yang di, nih kalau ada yang mau loh aku tunggu sing gedele kalau koncone sampean sama mas bisa pakai bahasa nasional tidak? aku kabusan loh mas, ini tumbas gedang tumbas semongkos karena mau, duit mek memang ngewu. kok malas ditolip gedang, aku, aku juga terus pie. Mas saya ini tidak bisa bahasa Jawa. Saya dari pagi tidak ada penumpang gara-gara semua bahasa Jawa. Lah sampean wong Ya Allah. Nasional, bahasa nasional bisa tidak? Bisa, bisa. Iya. Sampean orang mana? Makassar. Oh, Makassar. Oh, iya. Lah kok di sini kenapa? Ojek. Oh, Terus temennya Mas tadi kemana? Pergi. Terus saya ngambil buahnya gimana? Yang nggak tahu lah. iya Thomas Mas, ini kapusan lah kumalian. Jawa lagi nasional, berkelak. Saya Berkelai. dibohongi, Mas dibohongi. Kalau dia juga memang sering bohongi saya. Ya Allah, <laughs> jadin ojek kira ini nih. Saya tidak ojek mas, saya beli pisang. Kemala oh ya, ojek, oh, ya, ya. terus gimana? Ya enggak tahu saya. Pasti <laughs> loh ki. lama kerja ini, Ber, ya? ya, ya. ya Bener -bener, Bener -bener. Di sini enak kok mas sistemnya kekeluargaan santai kerjaan besok saya tunggu ya oke sekarang bisa istirahat di rumah santai-santai ditunggu besok ya ya terima kasih bapak ah ya. uh. Jadi kita bekerja. Bisa santai Enak Hati-hati Mulai dulu-dulu Bisa berulai Saya Syukur, Mas. Ngotjek, Mas. Aku. Oh, sama ngejek, ya. <laughs> <Cukur. laughs> ya nah. to? penumpang belas, Mas. milik ya. pecel ketekan. mangan Pecel Duitku Kateso do. Ning kene. Start jam 5 Mas aku. Medun subuhan langsung parkir. Blas rung mangan. Mbak engke si Sen njare sego. Lha lu pamiku. Ayo sampean kono. Uh -huh. Yo ndak apa-apa dolan ronangku. Jalan wae sampean. Iya lan terus mulai Me sampean iki ngojek me sampean. Uh Heeh. Endi alamate? kono <laughs> wae an. Cek Dulu kok. Yo kudu jelas Mas alamate soal e anune lho Mas. Ya, bensin nih, loh, Mas. Loh, iya, Kudu jelas, Mas. itu sampean alamatnya ngendi. jadi aku iso ngirong niro, reko, niro, nol, gitu loh, Mas. Daiso, namanya konokowih, nol, gitu loh. Pasai, ya, pasai gitu ngendi, Mas. ara ya, nol. Anu. Perapatan pasar, sehingga belok hmm. kanan Terus, terus di Mas. Pasai, di ngendi, Mas, nol, gitu loh. Beli pokok kono, loh, Mas. Gua tak setoi. Iya, <tutup> eh, stik bang danek penumpang, yo, lima tapi saman gula tukang ojek lah. Enak sing olah lima ngebu, mas kilo, mas keton, trisiku, nyapu, diketos, nyapu, nyapu. Aku wanita, ruwan mas lah. Enak sing film lima ngebu, loh, loh, weh, kita dekoh, mas, tapi omosong lima ngebu, to mas, mas, king kutang gitu, kupet cel pas ngumpik, wopo. Neng mahku enak segot tenar loh mas. Enak samaan gelum ngeterningku, yumbangan bisa neng mahku dibang tuhku larang kok. Oto? Lima ulas mas, wes tak ternyata kau ngomah. Kok larang mengecil lagi? Wis murah pol mas wih, tak diskon selawi persen wih. Bisa? Lima ngebu mas. Lima ulas. Kirekonul lima ulas aja nih ramen. Kirekonul sampai nalar mati ngendi jelas kok? So engkau tak engkau tak, engkau tak Cedek oh mas Lima ngewu. Lima ngewu. Bani pura. Limolas, mas buah mangga warnanya orange. apa itu? kalau kamu mau 15.000 saya antar orang nyambung pak. <laughs> buah mangga Ketiban papan hmm? baliknya jam 8 uh. ikan hiu ikan tongkol kalau kamu mau naik motor ini kamu harus bayar 15000 tidak mau? aku punya yang 5000 kamu mau nge-nyang mas enaknya memang nge-nge tak berbeda kamu jawab tak ternih rasa bayar pemain bola yang beratnya tiga kilo siapa? topok Ronaldo pemain timnas yang beratnya tiga kilo siapa? Andi <risis> salah? sudah belum ayo tahan tersampur rumah Anu. kurnia ayo. mega <lain> ayo Gerah, bambang tabungkas. tabung ya tabungkas? Tabung oh iya, tabungnya tolong kilo ya. Oh iya, iya, iya, iya, ya Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, kewan Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. apa? iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya lo numpak sepur salah Oke okay, Wanting Dowo. Oh. Wes ndak iso Mas. Oke Wantu. 200.000 loh iki. Ndak apa-apa wes ndak iso aku. Wes tak tak 500 500.000. Wes nyerah aku. Nyerah. nyerah. Asli nyerah. Nyerah. Cacing. Enak to Mas? Enak. Endi? Lah kae ning plakat-plakat cacing. 150 puluh meter. Kiki alamatif mas. juga. Oh, <laughs> oh, oh, wow. apa yang bisa terbang? So <coughs> Motor Montor, ya aku apa. apa yang bisa terbang? helikopter. <coughs> <Lili. coughs> <Lili> <coughs> oh, ah. salah. Motor Mek, aku rapopo turun nang kene. Lele duwe swiwi. Lele mendem. Wes. <laughs> Lele layangan ya lo. Nek salah, salah. Napa? Wes. Cek motor Pak. butuh <laughs> berjuang, wudu berjuang, sih. Lele sing iso. lele yang bisa terbang. Motor, Suzuki. Akro, opo? Leleang leong. salah. Opo lo, Kek? Wis ya. Hooh, Lele lawar. Heh. <laughs> lele lawar. lawar, Kak. Lele. Yes ngocek apura. 50.000. Pagah Mas, Mas. 10, Mas, 10 wis, budal-budal, Mas, malah awake bedhekan. mati salah sitok ing 10 <tuh> yo. yo. Oke. Okay. Oh. kalo ganteng, single nanti iya lah mati gue setelah pokok budal lurus iki, mas mas ya ini nganti mas ini perjalanan lima kilo loh mas Iki otomatis hitung-hitungan bisnis ini semin loh mas aku cek pisan ya kau yang ini soro nih. Wesa ini genai mas, aku sudah kuat mas perjalanan kau yang ulurong teko-teko, perut teko main sampaian. Perjalanan fitulas kilo main sampean rum tegoh-tego, kini sampean bayar meh. Pirut sepuluh hehu. Lemang, salai sopo, aku jalur mangemu gak nganter meh. Jalur malah limolasehu. Yo wes belono dia mah. Iki berarti aku main sampean on gula idewe, Oh. oh. kau aku colter mas, asli colter mas. Wes aku sudah kuat mas lagi. Wes, iki sakit motorku meh, dileme. Ini sih motor yang bermain Gue